رقيبة. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah Wa kulu kawlan sadida Yusrih lakum a'malakum Wa yagfir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu Aqad faza fawzan azimah amma ba'an fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kull bid'ah wa kull bid'atin ah dalalah dengan donalah muslimin. Rahimakumullah. Tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah atas berbagai karunia kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang betul-betul harus dimanfaatkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita nikmatani makbunun fihi ma kathirun minan dua nikmat yang kebanyakan manusia itu makbun itu apa mengalami kerugian ada dua nikmat itu, yaitu as wal-faroq, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Rasulullah menyebutkan dua nikmat ini karena menjadi. Penopang, kebaikan, ibadah seseorang. Ketika orang itu sehat, punya waktu yang lapang, maka ibadahnya akan menjadi baik. Kita merasakan ketika sakit kira-kira gimana? Sakit kepala, mau rukuk, mau sujud. Bisa lama ndak kira-kira? Tapi... Sakit pinggang. Gimana kita duduk membaca Al-Quran. Tidak bisa lama. Demikian pula kesempatan. Ketika seseorang mengalami waktu yang sempit. Maka dia juga tidak akan bisa beribadah dengan baik. Dia akan tergesa-gesa. Rasulullah SAW. Mengingatkan kita juga, Manfaatkan lima, Belum datang yang dua diantaranya ini. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Manfaatkan waktu lapangmu sebelum datang waktu sempit. Dan yang paling penting adalah apa? manfaatkan waktu hidup sebelum kematian datang. Tak, nah, mudah-mudahan dengan kesyukuran Allah taala menambah berbagai kenikmatan untuk kita semuanya. Masyarakat muslimin yang saya muliakan Kita awali dengan surat An-Nahl, ayat ke-8. Surat An-Nahl ini juga disebut dengan surat An-Ni'am, karena berbicara tentang berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Allah sebutkan di surat itu banyak sekali kenikmatan. Ya Allah katakan, wal khaila, wal biqala, wal hamirah, li tar kabuha wazina, wayah luku mala tak lamun dan kuda-kuda perang. Kemudian Bigol, Bigol ini binatang hasil perkawinan udah dengan keledai Bigol. Kemudian Walhamir, Kaladeh, untuk kalian kendarai, untuk dijadikan tunggangan, dan sebagai perhiasan dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak tahu. Ayat ini dibicarakan oleh mayoritas kaum muslimin berbicara tentang wasail ittishalat wal muwassalat tentang sarana-sarana Komunikasi dan sarana perhubungan. Jadi dulu untuk berkomunikasi, untuk berhubungan satu dengan yang lain, awalnya orang mungkin jalan kaki, ya kan? Menyampaikan kabar itu jalan kaki dulu. Ya, terus menggunakan hewan-hewan ini tadi, ada kuda, ada keledai, ada bigol ya. Kalau di daerah kita ya pakai sapi, pakai kerbau, entah ditunggangi langsung atau pakai gerobak dulu, ya kan? Kemudian berkembang sarana Komunikasi itu terus berkembang. Maka di ayat ini Allah tidak menutup, tidak membatasi sarana komunikasi dengan apa yang sudah ada pada saat itu. Maka dikatakan wayah luku malah tak lamun. Dan Allah akan Allah akan menciptakan ya di situ pakai ilmu dhorek. Allah ilmu mengabarkan sekarang dan seterusnya kan maka Allah menciptakan sarana komunikasi yang belum kalian ketahui saat ini. Nah. Jadi Allah membuka untuk terjadinya inovasi Hal-hal baru Yang bermanfaat bagi manusia Jadi teknologi itu akan terus berkembang Industri Informasi dan komunikasi akan terus berjalan. Alhamdulillah Allah tidak menutup hal itu. Bayahluku mana taklahmu. Mungkin di tahun berapa? Tahun 90 atau menjelang tahun 2000. ribu? kebayang ya kita bisa video call, nggak kan? Gak kebayang adanya W.A. Enggak kebayang bagaimana kita bisa kirim file. Nah, jadi kalau kita lihat kan dulu, apa ya? Surat, dulu ada kantor pos kan. Kalau kita mau berkirim kabar pakai surat. Kemudian muncul telegram. Nah, ya, sebelumnya pakai kode-kode kan. Nah. Kemudian mulai ada telepon, telepon rumah. Kemudian ada handphone yang bentuknya masih gede-gede gitu. Ya kan? Dan terbatas hanya untuk berbicara. Kemudian semakin canggih peralatan ini, peralatan komunikasi ini. Sehingga ya HP menjadi seperti yang kita lihat sekarang. Ya, bentuknya sudah kecil, ringan. Tapi kemampuannya dahsyat, luar biasa. Maka, hendaknya kita beritahukan kepada anak-anak kita bahwa semua industri yang didapatkan oleh manusia semua dengan taufik dari Allah Ta'ala penemuan-penemuan baru itu semua dengan taufik dari Allah Ta'ala dan itu termasuk sarana fasilitas yang diberikan oleh Allah agar manusia itu kokoh di muka bumi, agar manusia mampu memakmurkan bumi ini, sehingga manusia menjadi khalifah ilah. Kemudian yang harus dipahami juga penemuan-penemuan itu hal-hal baru yang dibuat oleh manusia itu bersifat umum Allah berikan kepada siapa saja mukmin ataupun takdir. Ya, sebagaimana kita lihat kan, hari ini banyak kan orang-orang kafir yang maju, hebat dalam teknologi informasi. Atau dalam hal-hal industri yang lainnya. Ini harus dipahamkan kepada anak-anak kita. Allah tidak mungkin memberi taufik kepada seorang mu'min. Yang pemalas, mukmin yang tidak mau berkembang, tidak mau berusaha, mukmin yang tidak bersungguh-sungguh, tidak menggunakan pikiran dan akalnya untuk maju, maka ketika seorang mukmin dia mau berusaha. Mau bersungguh-sungguh mengerahkan segala pikiran dan kemampuannya, maka Allah akan berikan taufik untuk mendapatkan kemajuan. Ya. Dan ini yang kita harapkan, karena ketika Allah berikan taufik kepada kaum mukminin berkenaan dengan penemuan-penemuan baru ini akan membawa kebaikan bagi manusia. Ini tentu beda kalau yang menemukan adalah orang-orang baik. -orang. Karena biasanya apa? disalahgunakan. Maka di sini Seorang momen yang mendapatkan taufik dari Allah dengan berbagai penemuan teknologi industri, maka dia mendapatkan kesuksesan di dunia, dan Allah ridho dengan itu. Kenapa? Karena dia telah membuat sesuatu yang bermanfaat. Ini beda dengan seorang kafir ya. Seorang kafir ketika mendapat taufik dengan menemukan berbagai penemuan dan sebagainya, dia hanya mendapatkan kesuksesan di mana di dunia saja, tidak mendapatkan keriduan di akhir. Kemudian kalau kita melihat perkembangan-perkembangan yang ada lagi penemuan-penemuan itu ya tentu dimaksudkan sebagai apa kebaikan bagi manusia menopang aktivitas kehidupan manusia di di dunia akan tetapi kadang teknologi itu membawa dampak negatif akibat jelek itu bukan dari teknologinya tapi dari manusianya sebetulnya. Nah, jadi kita bisa lihat ya misalnya apa yang sekarang sudah umum di kalangan manusia, yaitu tentang handphone. Jadi dulu telepon itu kan hanya untuk komunikasi. Sekarang kan enggak. Orang dengan handphone itu sudah menguasai sekian banyak urusan banyak sekali kemudahan kita dapat. Sehingga kalau kalau dulu orang bepergian ketinggalan dompet itu bingung. Ya kan? Sekarang ini yang membuat orang bingung itu kalau ketinggalan handphone. Ini kalau ketinggalan udah pulang dia mesti. Tahu Semua ada di sini. Uangnya ada di sini. Nomor-nomor kontak ada di sini, pekerjaannya ada di sini, ini luar biasa. Bahkan HP ini sudah menggantikan sekian banyak apa yang dilakukan oleh komputer, oleh laptop. Ini luar biasa. Dan ini akhirnya juga merubah budaya manusia. Maka hukum asal dari benda-benda ini tadi, hasil-hasil teknologi itu adalah perkara mubat. Ya kan? Hukum asalnya kan mubah. Hp ini hukumnya mu, mubah hukum asalnya. Sama dengan senjata. Peso atau apa. Itu hukum asalnya mu, mubah. Tinggal bagaimana kita menggunakannya. Kalau digunakan untuk ketaatan, maka ini bernilai ibadah. Bernilai pahala. Nah, sekarang HP digunakan untuk apa? live siaran taklim bermanfaat kan itu bernilai ibadah berpaham tetapi kalau kemudian digunakan untuk perkara-perkara negatif nah itu menjadi haram Nah maka kita bisa melihat faedah-faedah yang sangat banyak terkait dengan handphone, terkait dengan komputer, terkait dengan internet. Manfaatnya banyak sekali. Di berbagai bidang kehidupan manusia, kita bisa melihat dan merasakan sendiri. dalam hal komunikasi jelas misalnya kita mau ketemu sama seseorang nah di telepon dulu di wa dulu posisi kamu di mana enak ya. sehingga kita tidak kecewa oh datang ke rumah ada udah jauh-jauh orangnya pas pergi Kan dengan kemajuan teknologi Ya, bahkan dengan kemajuan teknologi itu bisa diketahui posisi orang itu di mana banyak kan pihak kepolisian itu menangkap penjahat kenapa penjahatnya bawa HP jika diketahui posisi dia di mana melalui apa pelacakan sinyal dalam perjalanan sekarang enggak enggak usah banyak bertanya ya kan selesai pakai google map ataupun aplikasi yang lain oh, udah tahu oh dari makassar ke palopo tuh lewatnya sini oh di depan ada macet oh di depan ada jalan rusak oh di depan ada kecelakaan udah beres dulu kalau belum ada aplikasi itu ini ada pertigaan ke kanan atau ke kiri kita Bingung kita kan. Itu manfaat. Kemudian di. Di bidang apa? Pendidikan. Wodah sya. Pendidikan. Hadirin pernah bayangin tidak. Seandainya. Covid-19 itu. Allah timpakan kepada manusia. Tahun. 2015 atau bahkan sebelumnya 2010 atau tahun 2000, kira-kira dunia pendidikan jadi apa? Habis. Sekolah tutup semua. Tapi hikmah Allah luar biasa. Allah timpakan musibah ini ketika teknologinya sudah ada, sudah safe, sudah lengkap. Sehingga nggak sekolah, nggak apa-apa. Bisa online. bahkan bagi sekolahan-sekolahan yang di perkotaan yang teknologinya mungkin lebih canggih daripada yang di kampung ya hampir sama pembelajarannya. Ya. Cuman belajar dari tempat masing-masing. Komunikasi ada kok. Gurunya kelihatan, siswanya juga kelihatan meskipun di rumah. Bahkan subhanallah Pak ya Hal-hal yang apa namanya lebih bagus ketika dibandingkan pembelajaran tatap muka. Bahkan sekarang sudah banyak kan, ya, mungkin levelnya di perguruan tinggi ya, itu ada perkuliahan full online, ndak ada tatap mukanya. Jadi mau belajar dari manapun, kapanpun. Yang penting ada sinyal gitu aja dan punya kuota, udah dia bisa belajar. Ini kan memudahkan manusia. Hmm. Jangankan sekolah, taklim misalnya, taklim. Coba kalau terjadi musibah COVID ini di tahun 2000, taklim selesai gak ada taklim. Tapi sekarang, masya Allah. Ya. Kita duduk di masjid ini, mungkin teman-teman Jayapura, teman-teman di Solo bisa melihat, bisa mengikuti. Dulu kita, ya Allah, pengen belajar dengan Masyair. Ya, mana ya? Misalnya mau belajar dengan Syekh Soleh Fauzan, harus ke Saudi, biaya mahal, belum lagi ngurus tempat tinggal di sana. Belum lagi nanti syekh itu kegiatannya. Sekarang tinggal klik muncul Syekh Saleh Mau yang rekaman atau mau yang live. Ini sisi positif dari teknologi. Sisi positif dari HP Android. Di bidang pertanian, di bidang keamanan, luar biasa. Nah, ini adalah sisi-sisi atau diantara sisi-sisi positif dari teknologi. Meskipun kita tidak menafikan ya adanya apa. Dampak-dampak negatif dari teknologi itu, ya, di antara dampak negatif ini yang sering dikeluhkan oleh orang tua kita, gitu Pak Him. In. dari game ini dari apa bahaya game apalagi yang yang game online mungkin kalau hanya game-game ya, sifatnya apa namanya aplikasi yang itu masih mending ya tapi yang ini game online. kalau kayak apa Mobile Legend atau apa itu bahwa itu dampaknya lebih berat lagi. Nah dari game ini akan merembet kepada dampak kesehatan. Kenapa? Karena orang main game itu kan hanya duduk. Yang aktif itu cuman dua jempol. Atau paling tidak dari jarinya sepuluh lah. Ini beda dengan permainan zaman dahulu. Kita dulu main itu ya seluruh anggota badan aktif. Melari, kejar-kejaran, main sepak bola, dan yang lainnya. Itu seluruh anggota badannya aktif sehingga sehat bermain waktu itu saya ya sekarang main di komputer, main di HP itu bikin gak sehat. Nah, Pak, ya hanya duduk. Sehingga dari situ juga muncul masalah kesehatan yang lain, yaitu apa? paparan radiasi. Karena orang terlalu lama berada di depan komputer atau terlalu lama memandang HP. Khususnya anak-anak. Khusus lagi di bawah lima tahun. Itu saraf-sarafnya bisa rusak. Terkena paparan hadiah. Kemudian menimbulkan Obesitas, kegemukan karena anak itu ketika ngegim kan gak bergerak, hanya duduk aja. Tanpa sadar dia itu apa? Ngemil, ambil makan. Bahkan ada yang sampai lupa makan, sehingga daya tahan tubuhnya menurun. Tidak sedikit pula yang terkena gangguan ginjal ataupun prostat, kenapa? Nahan kencing, udah pengen kencing tapi wah ini gawat ini kalau saya hentikan kalah saya, jika dia menangkan gamenya. Kemudian yang dampak yang sangat dikeluhkan oleh manusia adalah apa? Dua. Janduan tim. Ingkirin. Sampai ada yang masuk rumah sakit jiwa kan. Ini nanti ketika kecanduan ini akan merusak akan merusak namanya hormon dopamin. Ya, hormon dopamin itu adalah hormon hormon apa ya kegembiraan nah, pada asalnya gitu hormon yang menjadikan orang itu gembira seneng itu dopamin. Tapi kalau kemudian berlebihan dopamin ini kalau kekurangan, kekurangan hormon dopamin ini membuat suasana hati menjadi buruk. Pres, depresi. Itu kalau kekurangan hormon dopamin. Tapi kalau kelebihan, ini menjadikan kecanduan itu. Dan hormon dopamin ini mempengaruhi perilaku. Maka kalau hormon dopamin ini dikeluarkan oleh otak kita secara tepat, itu berdampak positif orang jadi semangat orang memiliki motivasi tinggi. Tapi kalau kurang ya tadi menjadi lemah semangatnya. Jadi mempengaruhi perilaku, mempertahap namanya, mempengaruhi daya tahan tubuh, ya. Itu. Kemudian Dopamin ini juga merupakan hormon yang menentukan konsentrasi perhatian seseorang. Jika lihat, orang kalau kecanduan, bisa fokus enggak? enggak fokus. Ya. Ada seorang siswa itu juara satu prestasinya baik begitu kena game kecanduan langsung prestasinya merosot kenapa? udah nggak bisa fokus game online itu kalau sekian waktu tidak dijalankan dia tidak aktif maka akan dikalahkan oleh lawannya maka ketika di sekolah itu udah gak fokus dengan pelajaran mikirannya ke gimnya gimana, pengen segera pulang pengen segera pulang untuk segera memainkan itu bahkan tidak sedikit yang akhirnya jatuh pada ya ngalamun bengong-bengong gitu Kemudian di antara akibat jelek dari apa internet dan yang semisal tadi apa? Itu mengganggu perkembangan sosial anak atau bahkan manusia secara keumuman. Dia itu kalau di dunia maya orang bilang, wah oh, itu canggih dia. Komunikasi dengan berbagai orang itu bagus. Di dunia, ayah. Tapi di dunia nyata, dia kebingungan. Nerima tamu aja nggak bisa. Bahkan ngomong dengan orang tua, itu juga nggak bisa. Interaksinya dengan keluarga itu jelek. Ini banyak terjadi. Belum lagi nanti apa di dalam game itu ada nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam tak sempat apa namanya membaca ada fatwa ulama tentang satu aplikasi game apa namanya saya lupa apa saya lupa nggak tahu lah bukan obji, nah, itu karena ada peribadatan kepada patung jadi tokohnya lakonnya itu kalau mau ini menghadap ke patung, nyembah dulu baru dia jadi sakti Coba. atau ada game yang sifatnya main sihir ini kan membahayakan akidah maka hadirin yang saya muliakan, sekali lagi memang teknologi, ya apakah itu internet, HP, komputer, ya ada dua sisi ini tadi. Ada sisi kemanfaatan, ada sisi negatifnya. Maka di sini kita harus bersikap bijak. Karena ada sebagian orang tua yang dia itu melepas anaknya. Bahasanya anak milenial. Sudah lost doll. Perserah. Fasilitasi. Tidak pernah diarahkan. Tidak pernah dikontrol. Sudah dilepas sama sekali. Ada juga orang tua. Orang tua. Yang. Mengharamkan. Teknologi. Sehingga muncul istilah. Ini adalah setan gepeng. Kadang-kadang ketawa senyum aja. Kalau antum katakan HP itu setan gepeng, kenapa antum kantongi terus kemana-mana? Mana-mana antum bawa setan kan sampai ada pola pikir di sebagian orang internet. Itu maksiat internet sama dengan maksiat. Itu. Ini tentu dua sikap yang keliru. Kita hanya kembali kepada prinsip-prinsip nanti. Itu adalah nikmat dari Allah. Tinggal bagaimana kita mem memanfaatkannya. Mau digunakan positif ya baik, mau negatif ya celaka kamu. Dan kalau kita perhatikan kebanyakan anak-anak yang terjatuh dalam problematika teknologi ini adalah apa? Sebetulnya kesalahan orang tua. Mohon maaf, bukan salah anaknya, salah orang tua. Coba perhatikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abawahu, Yuhawidani, Auyunasirani, Auyumajisani. Kedua orang tahu menjadikan Yahudi, Madusi, Roni, menjadikan anak itu jelek atau tidak? Kemarin, jika pembelajaran itu harus online, ring, itu yang banyak masalah adalah pada keluarga yang tadi model nomor dua, yang melarang secara total. Yang semula anaknya enggak boleh, nyentuh HP, dimarahi gini-gini. Nah, terpaksa harus kasih HP kan. Alasannya untuk belajar. sehingga apa yang terjadi? Oh kesempatan kan. Namanya kemarin dilarang-larang. Sekarang dibebaskan. Euforia pak. Semua dibukai. Ini ya, terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kasus-kasus. Maka di sini. Solusinya bagaimana? Agar. Kita. Dan anak-anak kita mendapatkan manfaat dari teknologi terhindar dari berbagai dampak negatif teknologi tersebut. Ya, yang pertama, pendidikan keimanan ini kunci dari semua. Pendidikan kita harus menguatkan keimanan anak-anak karena dengan keimanan ini anak akan memiliki kontrol diri yang cukup. Kalau kita hanya mengandalkan pengawasan kita sebagai orang tua, pengawasan gurunya, pengawasan teman-temannya, jangan harap. Karena pengawasan kita terbatas. Kita enggak bisa kan terus bersama anak kita. Memang kita enggak kerja para ayah ini. Memang para ibu tidak ada pekerjaan juga di rumah. Sehingga hanya terus bersama anak. Mungkin. tetapi dengan keimanan anak memiliki sikap muraqabah merasa diawasi oleh Allah taala sedangkan Allah itu sempurna pengawasannya maka tanamkan Allah itu maha mendengar Allah maha melihat Allah maha mengetahui Allah maha mampu atas segalanya kalau kamu menyalahgunakan teknologi, bisa saja dalam sekejap Allah binasakan kamu. Maka ini, pendidikan iman ini dasar dari semua pendidikan. Maka ayo bagaimana kita menanamkan iman pada anak kita. Bagaimana menumbuh kembangkan, mengokohkan keimanan pada anak-anak kita. Seorang anak yang yakin bahwa semua aktivitasnya itu diawasi oleh Allah, dihitung, dan nanti akan diberi balasan pada hari akhir, kira-kira dia berani nggak melakukan aktivitas negatif. Berani nggak dia membuka, Situs-situs yang jelek kan nggak mungkin karena dia yakin nanti akan diberi balasan oleh Allah maka iman dengan keimanan rukun iman yang enam ini luar biasa ketika anak mengimani bahwa ada dua malaikat yang melihat dan mencatat semua aktivitasnya berarti nggak dia meskipun sendirian dia berani enggak buka sesuatu yang jelek? Enggak kan? Maka ini pentingnya keimanan. Sisa tugas kita, ayah bunda, mahasral muslimin, ya bagaimana kita menjalankan pendidikan keimanan. Bagaimana cara mendidik anak agar memiliki keimanan yang benar. Dan contohnya sudah banyak ya pada zaman Rasul atau Rasulullah SAW sendiri itu juga mendidik anak-anak di atas keimanan, ibnu abba, ibnu masud, ya, kan waktu itu mereka masih anak-anak saat Rasulullah masih hidup kan. diajari oleh Rasulullah tentang keimanan. Kemudian yang kedua. Kita harus mendidik anak-anak kita di atas ibadah yang benar. Misal, orang tua itu harus mengontrol pelaksanaan sholat. Apakah anak itu sekedar sholat atau sudah menegakkan sholat? Karena dengan sholat ini Allah memberikan janji inna tanha anil faksha. Walum seseorang yang betul-betul menjaga dan menegakkan sholat, ia akan tercegah dari perkara-perkara jelek. Latih, biasakan anak untuk berpuasa. Ini dampaknya luar biasa kan? Orang yang berpuasa itu, ya, jangankan nanti ngeliat yang gak baik-baik ya kan? dia gak berani kok bohong itu kan gak berani. biasakan atau ibadah-ibadah yang. Yang ketiga, ajari anak-anak untuk berinternet yang sehat. Ajari anak-anak untuk menggunakan HP komputer yang sehat dan benar, karena memang ini sulit. Untuk kita bendung. teknologi sudah menjadi kebutuhan manusia. Kalau kita larang total. Ya nanti anak kita justru. Akan ketinggalan hidup di dunia ini. Ya kan? Kita pun mengalami ya. Dari sejak munculnya handphone. Itu sudah mengalami loncatan-loncatan teknologi. Dulu kalau mau beli pulsa harus datang ke konter, kan gitu kan. Sekarang kan enggak, cukup dari rumah aja. Eh, ada aplikasi isi pulsa. Dulu kalau mau ngirim uang harus datang ke bank atau ke ATM. Sekarang ya enggak. Dari tempat tidur aja, bisa kirim. Ada luncan. Maka di sini, ayo kita ajari anak-anak kita bagaimana berinternet, penggunaan HP, komputer yang sehat. Karena tadi, ada positif, ada negatif. -ne. Kita terangkan, nah kalau kamu punya ini, ini tuh. Kamu bisa mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Kamu bisa masuk surga dengan ini. Tapi kalau kamu nggak hati-hati, kamu bisa masuk neraka. Terangkan. Tadi dampak positif, dampak negatif. Jangan dibiarkan anak itu belajar sendiri. Yeah, Losdal tadi, sehingga mohon maaf karena kurangnya pendidikan tentang bagaimana berinternet yang sehat, coba silahkan dicek mayoritas anak-anak atau bahkan orang tua yang sering dibuka aplikasi apa di dalam HP ini, paling media sosial ya, Facebook, WA, Instagram, YouTube lagi padahal ini kan meringankan dia bisa mendapatkan pelajaran para ulama ya kan situ ada nggak aplikasi Al-Quran kita bisa baca Al-Quran kapan saja gak perlu bawa mushaf yang berat kan coba mau cari ilmu pengetahuan ilmu agama ataupun ilmu duniawi yang berat klik selesai muncul Gitu. Ya. Bahkan sebagai sebagian Ustadz misalnya Ditanya hadisnya Sohi atau Theib saat itu Oh ya sebentar ya cari nah, klik oh Hadisnya Sohi Ini selesai Di sini ada aplikasi Kutubutis Ah dan yang lain Ini ayo diajarkan kepada anak-anak itu pelajaran-pelajaran sekolah bahkan lebih canggih di sini daripada buku otomatis ya kita sebagai orang tua ya terus ngerti teknologi itu kan selanjutnya Buat aturan yang jelas, ya. Buat aturan yang jelas: kapan boleh menggunakan HP atau komputer atau laptop? Kapan dia boleh berinternet? Berapa lama? Untuk apa? Itu penting. Kemudian, di mana dia boleh membuka? Kan di antara aturan yang harusnya kita perhatikan apa? Tidak boleh membawa handphone ke kamar tidur. Apa? Ini membuka peluang. Karena kalau di kamar tidur itu privasi kan? Sehingga orang lebih tergoda untuk membuka hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada kasus nah, orang tua santri. Pak, gimana ya anak saya itu kok sulit dibangunkan sholat subuh. Yang ngomongnya, oh, mungkin tidurnya terlalu malam Pak. Umbak Ustaz. Itu jam delapan kamarnya udah gelap kok lampunya dimatikan. Dia itu udah tidur. Paling lama setengah sembilan itu udah tidur. Nah, instingnya itu bicara. Coba diteliti Apa bener lampunya mati. Itu tidur. Liti. Kontrol. Nah, apa? Lampu kamarnya mati wajahnya bercahaya. Bapak hmm. ya kan buka ini kan ada cahayanya. Sorot itu. Ya, meskipun dia pakai selimut gitu, wah wajahnya bercahaya. Kata dia main HP. Sampai lewat tengah malam, ke wajar. Makanya ini, ini di antara aturan ya, nanti masing-masing keluarga Monggo punya aturan. Ini memang harus dibatasi. Terutama untuk anak-anak. ya Anak-anak di bawah lima tahun itu tidak boleh lebih dari 15 menit. 15 menit sudah harus off. Harus dialihkan. Nah, setelah aturan dibuat, maka Orang tua harus konsisten. Bahasa kita jangan mencela-menceli, jangan kemudian aturannya enggak boleh tapi dibiarkan. Boleh. Konsisten, disiplin, dan tegas. Banyak orang tua itu enggak tega. Waktu main HP sudah habis. Jika mau diambil, anaknya nangis. Balikan. Balikan lagi. Ya, habis. Tapi kalau kita ini disiplin, tegas, ambil, nangis, silahkan nangis. Ya. Nanti lama-lama, anak itu akan mengerti. Anak itu akan paham. Oh, kalau memang waktunya sudah habis, ya. Nangis-nangis, sampai guling-guling di tanah pun ayah dan ibu tidak akan memberi percuma. Dan ini kita praktekkan. Ya, kita misalnya, anak saya misalnya, nanti boleh main HP sampai angka sekian. Kan ada ada waktu juga kan di HP, sampai angka sekian, dia udah ngerti angka. Ya, setelah itu selesai loh ya, sepakat-sepakat. Ya, udah selesai. Tiba waktunya diambil, nangis gak nangis. Tapi biasanya anak itu akhirnya apa mengerti. Bahkan kadang, subhanallah, dia akan memberikan sendiri. Ya, ketika dilihat waktunya sudah sesuai perjanjian, ini ya, bapak HP-nya itu. Iya, Tadi saya katakan problema anak itu mayoritas dari orang tua. Problemnya itu dari orang tua. Cuman orang tua itu kan tidak menyadari kebanyakan, nyalahkan. Gitu. Ya, jadi buat aturan kita konsisten, tegas, disiplin. Kemudian beri contoh. Beri contoh keteladanan. Karena anak itu memiliki Sifat meniru yang sangat tua Kamu itu main hp aja Main hp aja Bapaknya sambil pegang hp Gimana ya? Gitu Ayo kamu belajar Belajar kamu ah, Masa kamu gak belajar Tapi bapaknya Main hp Ini kan gak bener Jadi keteladanan. Ini sangat penting. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan. Itu apa? Kita harus pandai. Sebagai orang tua kita harus pandai mengalihkan perhatian. Kadang anak kan ngerengek-ngerengek. HP, HP, HP. Kepengen nih, yuk pinter-pinter aja. Ayo kita jajan aja. Ayo kita jajan aja. Bapak kalau disuruh kerja, mesti nggak mau. Kamu HP-HP, anak cuci piring sana. Mesti nggak mau kan? E, yuk, jajan aja. Yuk. Kenapa prinsipnya bagaimana mengalihkan anak dari HP? Kan, udah apalah, apa-apa ajak jajan itu lebih bermanfaat, lebih sehat. So, kita ajak jalan-jalan. Bahkan kalau perlu ya tadi, ayo. Kalau kamu tidak main HP dalam satu hari, Bapak kasih hadiah misalnya. Isa. Alihkan perhatian. Anak ketika diambil HP-nya nangis, ayo dialihkan perhatiannya. Kemudian, buatlah permainan-permainan edukatif. Jadi ayah bunda harus belajar tentang permainan-permainan yang mendidik. Masya Allah ya, permainan-permainan kita, orang tua zaman dahulu itu masya Allah. Itu unsur-unsur edukatifnya banyak sekali. Udah mending anak kita main itu daripada main HP. Kan? Banyak hujan. Udah kamu hujan-hujan aja daripada main HP. Kenapa? Itu lebih bermanfaat daripada. Kenapa? Karena kalau main HP dia hanya diem aja kan. Tapi kalau hujan-hujan dia bergerak badannya. Jadi di permainan tuh banyak pak. Karakter-karakter yang bisa kita ajarin apalagi permainan kelompok berarti melatih kerja sama tim melatih kejujuran melatih leadership nanti ada pembahasan tersendiri tentang manfaat permainan kemudian yang sangat penting ayah bunda yaitu apa berikan waktu yang berkualitas dan cukup bersama anak yang kita harus membersamai Tapi tadi berkualitas, jangan hanya keberadaan badan kita. Coba kamu lihat apa, bisa lihat ya di warung-warung atau di pertemuan apa itu. Ya. Bahkan di kalangan kita sendiri gitu kan, kita ini kumpul-kumpul, tapi ngobrolnya dengan yang jauh di sana, ya enggak. Kita kumpul, tapi masing-masing keluarkan HP-nya. Dia WA dengan teman yang jauh. Ini yang di depan ini, nggak diajak ngobrol. Gitu. Nah ini kalau kita bersama anak seperti itu, ya anak ngapa ngapain? Maka berikan waktu. Jadi ada kalanya kita sendiri juga harus istirahat dari Meskipun kita itu bukan untuk main-main, bukan untuk yang sia-sia. Untuk kerja misalnya. Udahlah ini simpen dulu, ini sedang bersama anak saya. Telepon urusan bisnis apa, biarin dulu. Anak itu lebih berharga daripada yang lain. Orang mengatakan anakku adalah buah hatiku. Itu kan? Itu ngomongnya, prakteknya enggak. Prakteknya berapa banyak anak disia-siain? Nah, ini hal yang kemudian jauhkan dari teman-teman yang jin. Nah biasanya problem penggunaan HP itu muncul ketika anak kita bergaul dengan yang orang diberitahu, eh buka situs ini wah ternyata situs porno. Itu. Ini kita harus hati-hati. Kita jaga kontrol. eh lagi, kalau muslimin, apa yang dialami oleh anak-anak kita, itu sebenarnya banyak bersumber dari diri kita sebagai orang tua. Maka ayo kita bersikap bijak. Teknologi nggak bisa dibendung. Banyak kok orang tua itu kemarin kasus kan. Oh anak saya itu udah tidak saya belikan HP. Bener nggak Tapi dia ke tetangganya, dia ke temannya kan. Malah nggak bisa dikontrol lagi. Udah nggak saya kasih pulsa. nggak saya kasih kota. Nah, kebetulan di wilayah saya, ya, kampung yang saya tinggal itu. Industri ya. Bisa industri gitu. Orang punya wifi itu. Setiap rumah hampir punya. Dan mereka tuh orangnya. Cuek-cuek. Tanpa password. Nah, bayar segitu ya. Mau pakai berapa ya segitu. para paketnya paket unlimited. Jadi mereka kebanyakan. Tanpa password. Jadi anak-anak itu. Ya enggak apa-apa, enggak dikasih kuota sama ibunya, bapaknya enggak apa-apa, ya udah Nongkrong aja di samping rumah tetangga, dia bisa internetan. Itu sulit tuh dibendung, maka tadi langkah-langkah tadi diantaranya ya, keimana, dan seterusnya itu, yang akan membentengi ya anak. Terakhir ayah bunda, mahasil-mahil muslimin, jangan lupa berdoa doa. Doa minta kepada Allah agar anak-anak kita dijaga dari fitnah-fitnah yang ada. Apakah fitnah kaitannya dengan HP, komputer, internet atau fitnah-fitnah lain? Fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak. Ajari juga anak untuk ber kontrol anak kita untuk apa namanya ya? Pikir Pak, jadi sekali lagi, semua tergantung. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Apakah f subhanakallahulam dikat? Syedu Allah ilaha illaan. aku Baik. Assalamualaikum.